Kamiliah Maafkanlah aku Karena aku tak bisa Temani tidurmu kami Kau temui aku Kau Wanita terhebat Yang pernah Singgah di hatiku Kau Lupakanlah aku, sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini, mungkin di suatu saat nanti kau temui. Sudah cepat lupakanlah aku Jangan pernah masa lalu Ku takut kekasihku pun tahu Kau wanita terhebat yang pernah singgah di hatiku. Kau wanita yang tegar. udahlah jangan menangis lagi ku rasa cukup sampai di sini mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati sudah cepat lagi masalahmu ku takut kekasih kubur.